dalam materi muatan SBDP yang berjudul Gerak Tari dari sebuah lagu Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu Dalam tari, gerak merupakan unsur paling utama Kita bergerak menggunakan Kepala tangan, kaki, dan badan. Gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat, yang disesuaikan dengan temponya. Tarian dengan musik bertempo cepat, biasanya gerak penarinya cepat. Sementara itu, tarian dengan musik bertempo lambat Gerakan penarinya cenderung lambat atau pelan Gerakan-gerakan tubuh dapat dipadukan atau dirangkai sesuai dengan tema tarian yang disusun Tema dalam tarian dapat berasal dari lagu daerah Sebaiknya kita harus memahami makna dari lagu yang akan digunakan untuk mengiringi tarian Hal tersebut bertujuan agar pada saat mempraktekkan tari sesuai dengan isi lagu. Nah adik-adik, kali ini Pak Diksyia akan menampilkan contoh gerak tari dari sebuah lagu yang menggunakan lagu dari ciptaan A.T. Mahmud yang berjudul Hujan Rintik-Rintik. Selamat menyaksikan. Terima kasih,